taruh tu pai tu bakar Pasti enggak pakai efek. Ai, Mbak, masak apa Bu Mil? Iya, jangan aku panggil aku Bu Mil. Nggak nggak belum belum. Why? habis lagi? Jangan panggil aku Bu Mil, Taman. Badan makin gede aja kakak ya emang, I'm sorry. Uh, ini aku lagi tidak mengurus badanku sendiri ya untuk saat ini. In this moment. Berapa bulan, Bu? Gue gak hamil, goblow gue. kamu goblow. Kamu gak hamil? Terlihat aku tidak hamil, aku cuma gendut. Mana sih? Udah lama nggak kesini hamil sekarang. Gak enggak, anjing, gue nggak hamil. Gue nggak hamil, gini, gini. Aku roll, membunuh. Murah, gitu, ini membunuh. Bro, gitu kan? Ini enggak, ini ya. Ini mas, ini delicious. Kayak lagi hamil. Enggak, enggak hamil, Bang. Enggak hamil. Mengesep. Masak apa enak ya? Masak yakimi ku. Aku masak toge itu komen berapa? karena aku nggak mau ditolonte gitu kan ada ngami berapa bulan ini ngami udah le aku tidak mengandung aku mengandung siapa aku nggak ngandung bang lah, hamil kah? Enggak, geng Masukin gosip aneh-aneh, lah, enggak, gue gak ambil Gue di babi-babi Enggak, gue ambil Lagi periode, itu, iya, bener Periop, Bagi periop Tambah, ya Aduh, udah, kan Oh, oke, semangat Malah gitu orang, ayam-ayamnya masuk kan? Sabar ya, Bun. Aku lagi masak, Bun. Aku lagi mau masak toge teiyaki itu. Baunya so enak sekali. Mbak, bau asap esek, hmm, asap esek. bikin pepaya oge, Oke, okay. hmm. sumpah enak, endol. udah gak pede enggak menurutku sumpah oh, aku mau aku bikin tepah ya ini harus jadi sosok. mbak perut dikondisikan kakak bodo amat gue emang masak kue uh, jadi longsor gue nggak gue nggak KB kakak suka esek, nggak aku seneng esek, -esek. Namis hmm. babi dah Masak apa? Masak kamu? Masak toge tempe Cuman harusnya bukan lajan ini sih modal aku pada. Harus toge yang rendam. Begitu udah Hmm. Hmm. sama Mbak Mandihullah gue acem, emang Emang gue acem sih betul Ini kebetulan ada promo Promo apa? Ayo ngomongin esek ini aja belum toge, tepah, ya? mukanya kayak orang belum mandi lagi hamil ya gue nggak hamil yang tos, yang gendut Nanti apa ini? belum beres? Itu. oh belum beres <tuk> kalau ada yang order, langsung aja ya makin gemuk aja, iya nasi, gitu. okay, nasi goreng 2, oke, nasi goreng 2 ini kita lagi goreng yang bumi dulu ya ini goreng yang bumi telur coba baca aja gitu, pesanannya apa lagi? VTL, VTL berapa? coba baca itu bukan goreng VTL nasi goreng tanpa daging, cabai banyak oke, bentar ya ini kita goreng UFO Mithuller dulu oke, kamu lanjut sisanya ya, aku beresin pesanan lain pake telur lagi ga juga? hah? Oh, hmm, gus lagi jamu nih aku katanya eat. itu tanda bahagia iya emang sih gue bahagia salah gak bahagia salah kenapa kalian? habisin aja lah ini udah nggak habis ntar lampu itu oke saya nasi goreng beda Karena gue yang masak, udah gue mau makan dulu nanti gue lanjut lagi, bye bye